Oke, really okay. hari ini kita bakal pasang body HR-V, set dari hr -V. Ini body yang warna putih kemarin. Buat yang belum nonton video unboxingnya, bisa ini, bisa nonton ini dia videonya. Karena ini kemarin udah di-unboxing, cuma baru sempat dipasang sekarang. Bodi set dari hr cuma kita pasangnya di motor yang berbeda. Ini motor punya temen. Ya, minjem dulu buat masang bodinya, buat konten lah. Karena ya tau sendiri motor saya masih tidur Belum bangun-bangun Tidurnya kelamaan anjir Jadi daripada videonya lama ya kan Mungkin banyak kalian yang pengen pasang bodinya Penasaran hasilnya kayak gimana Jadi ya ya udah kita pasang di motor ini aja Buat contoh lah Oke Ini bodinya Coba kita buka dulu Oke jadi ini dia bodinya Ini body cover set Bodinya cuma tanpa jok sama tangki Kita taruh dulu di bawah jadi ini baru bodinya aja Sebenarnya ada Joknya sama tankinya, Cuma belum beres produksi Jadi Kita ini bodinya Eh jangan cocok ah, Nah ini bodi depannya Jadi untuk bodinya ini udah full PNP Buat WR155 Sama kayak originalnya Bahannya juga sama Cuma bedanya ini warna putih karena kan kalau kalau WR kan warnanya sekarang baru warna hitam sama biru doang kan jadi banyak yang pengen custom motornya jadi putih ini dia bodinya ini udah tinggal pasang nggak ada rubahan atau bikin dudukan apalah kalau gitu, kayak gitulah pokoknya pokoknya udah tinggal pasang aja udah full PNP buat WR karena emang sama sih bentuknya kayak original ini di dalam bodinya ada bodi depannya ini kalau yang ini kan dia warna hitam nah ini full putih ini terus spakbor belakang, body belakang, spakbor depan sama papan nomor. Cuma untuk papan nomor mungkin kita pasangnya nanti sama spakbor depannya ya. Iya. Pasangnya nanti aja karena kita harus di lampu sorot dulu buat dipasang di sini kalau pakai papan nomor kan. Kasihan nanti orangnya apa? Kasihan nanti kalau malam gak ada lampu. Jadi kita pasang bodinya aja dulu. Untuk papan nomor sama spakbornya kita pasang belakangan aja nanti aja ini untuk papan nomornya dia apa ini YZ250 ini juga spakbornya. cuma untuk papan nomor sama spakbor depannya ini kita bisa custom bukan custom sih kayak request mau pakai punya motor apa jadi ada pilihannya CRF, CRF250, YZ250 terus KTM250, KX250 udah itu aja kayaknya eh sama RMZ RMZ 250 atau kita mau bisa pak bisa request pakai punya headlamp headlamp led punya beta rr beta 250 rr cuma kalau untuk headlamp led LED dia kita nambah kisaran berapa ya ribu atau 200 gitu kalau untuk headlamp kalau untuk headlamp doang kita nambah tapi kalau untuk tukar papa nomornya sama RMZ atau CRF itu nggak perlu, itu nggak nggak nambah sama sekali. Karena kita bisa request mau pakai yang model mana gitu. Jadi nanti HRV itu bakal ngeluarin tangki plastik buat WR155 cuma masih dalam proses. Jadi tunggu aja. Pokoknya kalau body set, kayak gini tanpa jok sama tangki itu harganya Rp1.350.000. Buat kalian yang mau order bisa langsung aja chat ke WhatsApp yang ada di deskripsi atau nanti saya sematin di kolom komentar. Jadi untuk body setnya, tanpa jok dan tangki harganya Rp 350.000 Kalau dengan tangki dan jok itu belum tahu, belum keluar harganya karena produknya juga belum keluar Jadi tunggu aja Oke, jadi langsung aja kita pasang Karena masangnya sendiri, jadi nggak ada video perekam video pemasangannya nanti, nanti lanjut lagi pas udah kepasang semua Karena ini ngerekam sendiri juga, <laughs> ngerekam sendiri pasang sendiri Serba sendiri pokoknya lah Oke, langsung aja kita pasang Oke, jadi bodinya udah kepasang semua Nih penampakannya kayak gini cakep sih sebenarnya warna putih ini tinggal di dekal aja cuma ya nanti aja lah baru di dekal tadi lupa jadi body set body apa cover setnya itu sekalian udah dapat ini stop lamp 3 in 1 nih Nih LED cuma tadi masang kabel-kabelnya belum dipasang karena ya saya buta soal perkabelan jadi nanti aja lah dipasang di bengkel kabelnya jadi lampunya belum nyala cuma udah kepasang nih spakbor belakang body kiri kanan semua nih ini untuk cover telenya depan. Nah, jadi kalau untuk yang cover tele ini yang depannya ini dia dapat ininya juga klemannya. Di, tapi ini klemannya pakai yang ori karena ya masih bagus daripada dilepas ya udah. Pakai yang ori aja. Cuma kalau di penjualannya dapat dapat kleman juga untuk cover apa? Cover tele depannya. Cuma ini tinggal masang papan nomor sama spakbor depan WZ250 yang dari paket penjualannya tadi cuma karena ini belum ada lampu apa namanya lampu sorot itu jadinya ya nanti aja kita pasang soalnya kan kalau pakai papan nomor otomatis nggak ada lampu tuh takutnya nanti dipakai malam nggak ada lampu belum masang lampu sorot jadi ya nanti aja mending nunggu lampu sorotnya dipasang dulu beli dulu Ini kalau headlamp sama spakbornya warna putih beh, cakep pisan ini mas asli bodi putih jadi full putih semua kan kalau yang ori kan ininya hitam hitam ini jadi jadinya putih semua. <coughs> Cuma kalau di paket penjualannya nggak dapat yang ini, nggak dapat yang cover apa tankinya. Ini masih pakai yang bawaan, yang orinya. Gimana, ganteng nggak? Ini tinggal di decal sih, ini tinggal di decal, udah ganteng anjir Ini sekalian kita nyobain kenal knalpot baru dari Kala Performance. Tadi baru dipasang, terus kesini. Jadi ya udah, sekalian bikin dua video kan? Video cek kenal knalpot sama cover set body semua kalau bisa jadi satu yang ngapain harus bisa-bisa gitu soalnya capek juga kalau bisa bisa. Oke jadi kayak lah tampilannya untuk bentuk bodinya tuh dia nggak ada perubahan jadi dari bentuk orinya dia cuma ada kayak tambahan warna baru aja kayak warna putih full putih sama full hitam full hitam emang ada sih full biru kalau nggak salah full putih sama full biru mungkin nanti kedepannya ada warna baru lagi kita nggak tahu kalian keluarin apa Tanki plastiknya mungkin nanti sama warna barunya. Kita nggak tahu nanti tunggu aja, pokoknya oke. Ini tinggal diratain saja aja sih, joknya rada nungging. Soalnya ini motor temen tadi minjem buat ngonten bodi sama kenal. Oke, jadi mungkin segitu aja. Jadi ya, kayak ginilah penampakannya kalau bodinya dipasang. Untuk harganya ini cover set aja tanpa jok, sama tanki itu satu juta tiga untuk harga satu set sama jok tankin itu belum keluar karena tankinnya juga belum selesai produksi. Mungkin buat yang nanti mau beli satu set sama tanki atau jok kalian bisa tungguin aja nanti. Untuk ordernya gimana? Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi video ada nomor wa ada link WhatsApp di situ. Kalian bisa langsung order aja ke situ. Oke, ini mau lanjut video cek sound knalpotnya dulu. Untuk yang penasaran sama suara knalpotnya kalian bisa cek aja nanti video selanjutnya. Pokoknya bisa aja videonya, jangan, disedi, jangan dijadiin satu lah biar banyak kontennya gitu. <laughs> Oke. Okay, see you next video.